Pom bensin di sini mah oh, ini apa ya? ini udah ke mana tuh bom bensin? itu? kita ngisi bensin dulu cu Bensinnya aja ini udah mau habis anjir apa di sana ya? nggak, ngisi bensin tuh enggak ada yang enak kan? bensin eh bensin ada turbo cok pertamax doang ini eh. turbo enggak ada Tur pertamax doang ya. Tah, tadi malam. Hah? Ayo. Oke, jadi sekarang hari Minggu, acara Jakarta Supermoto Day Tuh dari sana sampai depan sana penuh full, sampai di sini juga. Ini gue tadi kesiangan, Anjir datang jam bangun jam 10 tadi acaranya jam 11 si Nandi mana si Nandi masalahnya WR gua di bawah si Nandi ini WR Bandung bukan sih Oh ini mah WR owner anjing lain WR Bandung Woi mana si Nandi oh itu tuh si Deden Mereka? mana si Nandi? mana masang karna tarong terkena luar nanggung hah? ngobrok aja Aing kayak pulang towing? iya patah ini hah? rem belakang aing patah? iya tapi iya masih bisa jalan tuh bisa, tuh normal oh baik, weh, jing, bang Arul bang bang, motornya kok mirip bang Arul motornya kok mirip bang Arul bang motornya mirip bang Arul ya tuh, dari stang, oh, dekalnya Arul, Motovlog semua ini motor siapa bang? Hah? motor siapa ini bang Tau, ya yang Arul-Arul itu bukan bang? Masih. Janganlah, geber-geber kayak gitu, cok! Takutnya nanti dibilang rusuh, anjir! Lebih ramai yang tahun ini JSS nya daripada yang tahun kemarin. Sekarang tujuannya ke Fluid Mall Pluit. Finishnya di sana. Startnya tadi dari Kodamot. Ini ada WR Bandung, WR Bandung Raya. Tadi ada, tadi ada WR Owner. Jadi hari ini gua bawa dua motor, tapi yang satu dibawa sama temen. Kita di belakang aja jangan di depan, cok, Di depan mah nggak ada siapa-siapa. Itu -siapa. rame kan. Kalau di depan nanti nggak ada yang gua record anjing. Kalau gini kan enak. Bisa ngericord rombongan. Kalau paling depan mah enggak bisa nge-record siapa-siapa. kita lanjut lagi ini banyak rombongan yang bisa ini. soalnya tadi diundur sebenarnya soalnya tadi rombongan jalan jam 8 cuma karena ada car free day tadi makanya diundur jadi jam 11 jalannya. Takutnya bentrokan sama Car Free Day bentrok apa rombongan kalau jalannya pagi jam 8 kalau hujan kayak gini mah enaknya kalau jalan siang tuh kayak gini jauh hujan jam 11 pokoknya jam 10 ke atas pasti hujan kalau di bawah jam 10 kayak jam-jam 8 gitu masih penting lah masih masih apa cuaca masih cerah hujan tuh kalau nggak apa siang pasti malam Udah tambah deras dong Nanti kalau udah rapi ya kan Udah ganteng Udah merasa paling ganteng sedunia. Terus tiba-tiba keluar hujan anjing Eta bengkok aja nih Dari sini ke Pluit lumayan jauh aja 4, 4, eh, 40, eh, 40 menit atau 50 menit gitu Soalnya kan Pluit daerah pantai Daerah pojok Ujung, pokoknya mah ujung atas Jakarta, kayak. begitu tadi pakai sepatu hitam jangan pakai sepatu putih karena dikira nggak juga hujan nggak bakal hujan, Nanti, hujan. eh bang Arul eh bang Arul bang bang Arul kok tambah kecil ya bang Hah? bang botanya bang bang Arul eh motornya ganteng bang Arul bang motornya ganteng bang Memuji motor sendiri anjing Nih, motor gua nih Di depan, di bawah sama si Nandi gua bawa yang satunya, yang 250 Wah, ada yang crash guys Ada yang jatuh tahu senggolan apa gimana? mana Bang Arul? mana Bang Arul? Bang Arul? Bang Arul? Foto dong Bang Arul. Tadi ada yang jatuh di belakang. Cewek dua orang. Ah? Ngelek apa? Ngelek wew. Ngelek apa? Ngelek wew. Ngelek. Nge L-e. O-l-e. Gue mau duluan tapi nggak aval jalan cuy. Gue aja semalam muter-muter Jakarta pakai Maps masih nyasar anjing nyasarnya kenapa yang bikin nyasar? Gara-gara itu ada jalan atas bawah kan? Gue salah ngambil, gua ngambil jalan atas ternyata salah. Padahal udah pakai Maps itu deh. Tapi emang jalanan Jakarta memusingkan nanya. Gue udah pakai Maps aja, gua masih nyasar. Yuk. kita lihatin rombongan tuh daripada gua di depan ngeliatin apa -apa kan ngeliatin apa-apa kan penting ngeliatin rombongan gitu anjing ini kan nama kamu cowok cowok ah. ih Enggak gak pakai sarung tangan anjing weh buru lah keburu lewat rombongan ya anjing eh si anjing om lo. keburu habis rombongan ya Udah gua gak hafal jalan anjir Kayak nyasar lah ini. Ya. Udah lah istirahat bentar gua Gak kuat anjing kepala Kepala sakit Kepres sama helm lah ya. Itu yang penting udah di depan tuh Fluid guys Kepala sakit aja, nggak kuat pengen, pengen dilepas bentar helmnya. Tiket Jakarta Supermoto Sandai. 2023 parkirnya di mana ini masih ada parkiran gak itu ya. di dalam nggak ada coba cari weh Hah? muter lagi dalamnya muter ya Hah? tempatnya enak kayaknya nih mah di pinggir pantai ya, ya tiketnya robek cuy ini, siapa, ini mah ini mau buat door prize nanti Anjing. Siapa tahu dapat motor ya kan? 0901 Bismillah keluar, puy, puy, puy. keluar, keluar. Nomor togel ini mah. keluar, pulang bawa Yezet, Anjing. Mana ada door prizenya Yezet? Cuk, panitia yang ada. ada. Ah? Eh? Penuh. Kita kebagian, kata gue juga apa. Paksain pasti bisa. Oke, gue dapat parkiran di dalam aja. Anjing naik, cuy! Ini gue kecil anjing <laughs> Iya, licin lagi. Kalau jatuh bahaya anjir. hoki kan ya oke kan Gua mau udah jampe-jampe anjingnya jadi bisa dapat parkiran cok. tadi mana nggak lihat kan pas ayam atap mata salpa anjing ayam hipnotis anjing masuk-masuk Oke okay, langsung bilang bisa kan anjir bagus tempatnya cok keren aja tempatnya Beramai oh, acaranya anak parkir di sini anjing ya, yang... anjing bagus gitu tempat makanya bisa cu. satu satu <laughs> lihat-liatin orang nanti anjing <laughs> tempatnya bagus cuk pinggir pantai yang kelamaan di Bandung gak pernah lihat pantai anjing. Kalau kali mah banyak. Jadi pengen mandi kalau lihat pantai kayak gini deh. Kenapa? Error anjing. Memorinya yang error anjing. Bang, Bang, gua mau belajar Willy Bang. Bang, elemennya boleh, bang, bang. Hah? boleh. pinjem ini, Bang. Dipinjamin dipinjemin, Bang? Simpat. Ya. Ada WR dua setengah. Ini motornya belum gue review. Kemarin baru habis duit motornya mau review. Jadi jadi siap dulu. Nanti beres ini kayaknya baru gue review. Soalnya ini juga mau dijual motornya. Jadi moga aja gue masih sempat ingin review sebelum jual motornya. Gua ada di Suburo Lap, Suburo itu ada PTM. Di sana ada yang juga WR CRM. Tiga lebih speaker nomor empat belas. thank you nah, nah, lainnya? Nah, udah pada anak -anak kostum dari tadi kostum unik? maju kenapa kan ya. nih kostum unik? kasih oli satu-satu ah iya Berarti, kostum oke hey guys, ini acaranya masih lanjut beresnya malam sih ini udah jam 7 anjir beresnya katanya jam 8, jam 9 bang youtuber ya? Nah, abang kok mirip id Aydinain bang? Hah? Abang mirip ID9, oh bukan. Oh iya. oke sekarang jadi gua mau naikin motor dulu nih mobil karena motor gua balik duluan gua baliknya agak maleman jadi gua perginya pakai mobil di towing enggak gua naikin motornya karena ini rem belakangnya juga kampasnya lepas jadi gua males pakai rem depan doang jadinya udah gue naikin towing yang WR masih tetap dipakai sama teman gua jadi nanti dia yang bawa pulang yang WR mah dia yang, dia yang bawa pulang cuma yang 250 doang ini yang naik mobil ini ada tiga motor, mereka balik duluan Saya nyaman nanti, agak malaman Lain jam 8 Yuk. Baru mandi, jam gitu, lewat sejam dua jam Paling malahnya <susuk> bar udah sepi. Aduh, perasaan tadi masih rame, Udah sepi sekarang Sekarang beres-beres. Jualan semua beres-beres, baju, terus kita pulang. Mau pulang. Di sini ada Dursuduro, Terus ada KTM. Ini enggak tahu KTM berapa sih? 450 kayaknya apa 500. Ini terus itu ada tuh KTM lagi cuma yang 2 tak dibikin supermoto ini Dursu Duro, Aprilia Dursu Duro oke okay guys, balik kita guys naikin dulu ya? balik kanan, kita naikin motor kita naikin motor, berat dosa dulu guys Coba Ajo Oke okay guys, jadi cukup untuk acara hari ini dan cukup juga untuk konten hari ini. Karena ini kita mau pada balik langsung ke Bandung. Nggak nginep lagi karena besok pada kerja kan Senin. Oke, okay, jadi nanti tunggu lagi mungkin tahun depan ada lagi Jakarta Supermoto Sandai atau event-event lainnya. Jadi tunggu aja. Kalau ada pasti gue ngonten lagi. Oke. Okay? Makasih buat yang udah nonton dan terima kasih juga buat yang udah datang ngeramein acaranya. See you next video.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 you never guess i don't slack don't lose when you're less than yet when i get to choose what i do i'm like a weapon now sharp as many but got hard i'm ready to change scars to envy to win large and plenty i like to play fast never change back calling calling out on